Akankah harga emas semakin tertekan, secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1806.28 maka ada potensi harga akan balik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1813.64. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212